USD Yen Bullish, Awasi Area Kritis Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.